Kabupaten Rebus Provinsi Jawa Tengah Negara Indonesia <laughs> Pancasila Satu Ketuhan Yang Maha Esa Dua Kemanusiaan yang adil dan beradab Tiga Pengadilan agama Empat Rakyatan dipimpin oleh Lurah Lima Pergi haji Berdullah Nabi Muhammad lahir tanggal 12 Agustus Tanggal 12 Rabiul Awal Pada malam tahun Baru and two three,